Kembali lagi dengan saya di channel saya AAN89 guys. Di sini saya baruan keluar rumah di hari lunar New year yang kedua, guys. Di sini saya akan bercerita sedikit. Tadi pagi Mbak saya itu jam 6 tuh bangun. Dia minta ke Jisoo. Nah, setelah itu beliau itu nguyuh bablas ngising. Eh, tadinya itu bangun jam 6.00 batuk-batuk dia mau buang dahaknya ke jiso, nah udah gitu dia minta ke jiso itu buang ludahnya nah udah gitu dia itu bablas buang air besar setelah buang air besar setelah buang air besar itu beliau itu ini BOLnya itu belum selesai dia udah bilang anu gigiku lepas tadi waktu ludah dia ngomong kayak gitu loh Lepas di mana? Di toilet bowl. Lepas gimana? Ya ini aku sekarang duduk popo. Lah terus. Nanti kita cari. Jangan di flash dulu. Jadi saya itu bangun pagi sarapannya itu melihat pupnya dia di toilet bowl itu. Bangun tidur bayangin aja coba. Dia ngutak ngutek itu nyari giginya. Ya pasti gak ketemu. Nah ternyata... di flash dicari di kota-kota nggak ada sampai saya pagi-pagi muntah nggak tidur lagi akhirnya di situ saya sarapan pagi saya di situ sedikit uh, pengen marah bener aku tapi ya mau gimana lagi namanya orang tua ya jijik banget lah pokoknya tapi ya bakal dibuat terima kasih bye bye